Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik ya teman-teman Kali ini saya mau kasih tahu tips Perawatan murai batu trotolan ya Ini, ini murai batu Sekejaran umur 3-4 bulanan ini ya ini masih baru mulai ganti Bulu Kepala sama dadanya Ini Apa Sayapnya aja masih Belum ganti ya Dan ekornya juga Masih Belum ganti juga Ini masih Ekor-ekor Mulai anakan ya katanya ya teman-teman Kalau burung Kayak gini masih belum berani ya Jemur terlalu lama ya Dan ini sudah mulai Dipelajarin mandi di keramba Kalau burung-burung Untuk main atau untuk Gantangan Jangan terlalu cina Dibuat aja semi ya dia agak-agak kira sedikit Jadi Kalau ketemu sesuatu itu Bisa cepat faktornya Dan meningkatkan Emosinya juga Kalau Terlalu jinak bisa Ngelowo ya itu Kalau meraih batu Terlalu jinak Oke, okay, baik ya teman-teman, kita lanjut ke pengerambahan ya. Ini coba mandiin keramba mau enggak kayaknya dia mau masuk rambah, nggak mau ngajin cepat mandi ya, biasanya agak lama menunggu mandinya. sudah lepas throttle ini biasanya sudah bisa untuk main ya. kalau tahap-tahap seperti ini, masih ganti bulu kayak gini masih tahap-tahap pemasteran ya full master Jadi, untuk isianya kalau tiga bisa bervariasi tuh, isianya kita coba memakai semprotan ya sedikit jajah. ini semprotan kayak gini semprot embun aja dia biar mau mandi pasti mau mandi kalau dikasih semprot embun kayak gitu Teman -teman. Ini sudah dia anginkan ya. Dan burung ini juga masih belajar bunyi, ya. Sudah belajar membongkar isian juga. Nah, nanti, kalau sudah telurnya kering, dia pasti bunyi-bunyi.